Dari mulai skripsi, S1 gitu, S2 bahkan, jangan salah guru-guru besar juga ternyata masih ada yang melakukan plagiarisme. Mungkin ada baiknya juga kita belajar pada Kazuo Ishiguro, seorang pengarang Jepang yang pernah mendapatkan penghargaan Nobel tahun 2017. In fact, Yang pertama adalah sanggup menyerap pengalaman orang lain dengan sungguh-sungguh. Sejak umur lima tahun sudah tinggal di Inggris bersama keluarganya pindah begitu ayahnya kerja di apa ya di bagian permesinan kalau tidak salah dan dan Kazuo menyerap ingatannya sendiri bagaimana ayahnya sebagai orang Jepang juga kakeknya juga bagaimana ia di rumah selalu dipersiapkan untuk suatu hari mungkin kembali ke Jepang sehingga diajari tata kerama sebagai seorang Jepang dan ia juga Meng mengimpor keluarganya itu mengimpor majalah komik dari Jepang agar dapat dibaca oleh Kazuo waktu kecilnya nah ini adalah sebuah pengalaman menyerap pengalaman orang lain dan Kazuo melakukan semua itu dengan sungguh-sungguh meskipun saat kecil tentu ia tidak bercita-cita menjadi seorang pengarang namun pengalamannya itu membuat sangat berharga sehingga ia suatu hari dapat Membuat novel pertama dan keduanya itu kan adalah novel tentang yang berlatar Jepang Kemudian tidak kalah penting menurut saya untuk menjadi seorang penulis yang baik itu Adalah tetap menjalani rutinitas seperti orang kebanyakan Dan justru harus lebih dari itu Wan Anwar adalah seorang penyair senior saya Ia tidak sekedar membaca dan menulis Ia juga pernah menjadi ke ketua Hima ya, zaman mahasiswanya di UPI Bandung bahkan pernah menjadi salah satu pendiri dari Forum Komunikasi Nasional (Forkomnas). Penulis-penulis yang baik itu, menurut saya, selalu melibatkan diri dengan kehidupan sosial, karena itu juga bagian dari penyerapan pengalaman kehidupan. Kembali ke Kazuo, ya Kazuo itu adalah orang yang bersekolah dengan sungguh-sungguh. Kita tahu orang Jepang itu punya semangat dalam hal itu. Meskipun di novel-novel lain kita bisa baca uh, Jepang itu pesimis ya, menghadapi hidup juga cerpen-cerpennya begitu Kazuo bahkan e, sibuk dengan kelompok paduan suara dan sempat pulang menjadi ketua paduan suara selain ia aktif di gereja, ia juga aktif di paduan suara tapi ini penting bagi anda yang jadi penulis tidak tidak boleh e, menjadi manusia kamar gitu atau manusia perpustakaan yang kehilangan kehidupan rutin umumnya orang tapi kalau anda mau masuk ke situ, ya anda harus sungguh-sungguh sungguh-sungguh masuk ke kehidupan bergabung dengan HMG ya bisa menjadi bagian dari itu bergabung dengan UKM menjadi bagian dari itu bahkan di lingkungan kontrakan anda juga anda harus gaul ya dengan pak RT-nya sehingga bisa membantu kerja bakti itulah ya harus sungguh-sungguh kalau ada misalnya pelatihan khusus-khusus penulisan sebaiknya anda ikut terutama apabila anda siap anda tahu siapa e, instrukturnya itu semakin bagus instrukturnya yaitu semakin bagus juga tapi yang paling penting kalau memakai pengalaman Kazuo adalah Anda bisa mendapatkan atau bertemu instruktur yang mampu memotivasi Anda. Kazuo bilang apabila ia tidak bertemu dengan dengan Malcolm Redbury dan Angela Carter Carter, ya mungkin tidak akan meneruskan kursusnya itu di Universitas Anglia. Kemudian memang jangan sia-siakan akar budaya kita. Ya, ada yang orang Sunda, ada yang orang Jawa, ada yang orang Sumatera, orang Kalimantan, misalnya, itu jangan menyanyiakan ingatan budaya, dan mengarang itu merupakan suatu usaha preservasi ingatan budaya tersebut. Tentu bukan mengingat, ya, tapi merawat budaya dalam versi kita masing-masing, gitu, bukan budaya dalam versi kolektif. Inilah yang membuat penulisan karya sastra sangat jauh dari kerja plagiarisme dan tidak mewariskan tradisi plagiarisme. Itu sebabnya beda dengan tradisi karya ilmiah. Kan Jepang yang dibangun oleh Kazuo itu dalam pengakuan Kazuo sendiri tentu bukan Jepang yang sebenarnya. Tapi Jepang dalam versinya. Karena itu dia selalu menyebut Jepangku. Gitu. Bukan Jepang, Jepang kalian atau bukan Jepang mereka, tapi Jepangku. Jepang dalam preservasi ingatan budaya. Terlebih, Kazuo kan tidak pernah tinggal di Jepang lagi. Sebagai pengarang mesti juga mampu menerima budaya baru jelas ketika ia datang ke Inggris itu sebagai pendatang ya ia menerima budaya baru sehingga ia harus merasa asing dengan orang-orang Inggris yang pakaiannya saat itu katanya berkerah v -neck. kemudian ia juga harus melihat demonstrasi mahasiswa bahkan juga harus mendengar musik yang asing bagi dia ya. saat itu lagu yang yang dia dengarkan adalah lagu The Beatles nah apakah penting kita mengasingkan diri. Biasanya ada pertanyaan begitu juga, apakah penting kita mengasingkan diri saat menulis? Ini kalau memakai pengalaman Kazuo Ishiguro adalah tahap transformasi. Tapi bagaimana mungkin kita bisa memasuki tahap transformasi kalau sebelumnya kita tidak pernah bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari yang detail, kemudian ingatan budaya yang detail juga. Jadi transformasi itu adalah tahap tahap memasuki ruang penulisan begitu. Ini dihayati oleh Kazuo saat ia tinggal di Buxton. Jadi saat itulah saat dia tadi apa, ikut kursus penulisan di Universitas S. Anglia itu dia mengontrak sebuah kamar setahun ya. Dan itulah ruang pertama ia memasuki tahap transformasi, yakni tahap mengambil jarak dari rutinitas, memasuki kesunyian. Ya Anda misalnya sedang buat skripsi, tesis, disertasi boleh juga memasuki tahap transformasi dalam arti mengambil jarak dari rutinitas itu. Lalu, apa, menetapkan hati jadi pengarang itu penting sekali. Kalau benar, Anda mau jadi pengarang, ya harus menetapkan hati jadi pengarang. Kan Kazuo juga pernah ingin menjadi bintang rock. Jadi rupanya, ketika dia masuk ke Inggris itu, dia kagum ya, sama band-band dari Inggris itu. ia juga bersentuhan dengan Bob Dylan. Juga mendengar musik jazz. Saya kira kalau dia menyebut Nina Simone itu kan musik jazz. Dan dia ingin menjadi bintang rock. Tapi kemudian dia menetapkan hati untuk jadi pengarang. Ini penting, menetapkan hati. Anda mau jadi penyair, harus menetapkan hati jadi penyair. Mau jadi cerpenis, menetapkan jadi cerpenis. Apalagi, mengarang itu menurut Kazuo adalah suatu cara untuk berbeda dari media lain yang juga sama-sama bisa bercerita. Sebuah gambar juga bisa bercerita, film jelas bercerita, teater bercerita. Nah, kalau novel, kalau cerpen, sama dengan media-media yang tidak tertulis itu, uh, dalam radio misalnya, karangan itu tidak boleh menyerupai dengan semua itu. Jadi, tradisi penceritaan drama, penceritaan film itu jangan sampai masuk ke dalam tradisi penulisan. Kemudian, jangan apa jangan bosan-bosan membaca karangan yang kita kagumi sampai berulang-ulang dan jangan takut kita terpengaruh dalam arti memplagiatisme tadi. Kazuo itu kan mengaku membaca novel Marcel Proust, Remembrance of Things Past itu sampai berkali-kali karena karena ia kagum dengan cara Proust membuat alur, membuat anu cerita yang menurut dia berloncatan tapi kok indah sekali. Sehingga Kazuo juga akhirnya menyadari bahwa ia penting juga belajar pada seni lukis abstrak dia. Karena lukisan abstrak itu bukan tanpa alur, tapi menciptakan alur. Dalam versi Kazuo, lukisan abstrak itu menciptakan alur. Ada juga yang mungkin bisa Anda pakai dalam tradisi penulisan Kazuo itu bahwa ia sering mendengarkan lagu-lagu dan menangkap dunianya. Jadi bukan dari makna liriknya. Kata dia, lagu itu tidak, tidak bermakna karena liriknya, tapi bagaimana cara lirik itu dinyanyikan. Nah, cara ini, di dalam cara lirik dinyanyikan inilah... Kazuo bisa menangkap dunia yang kemudian bisa di, dipakai untuk mendekati pengembangan karangannya. Itu sebabnya saya bilang sebut pendekatan itu luas sekali. kan. Saya pernah mendekati karya-karya Motojiro Kaji, cerpen-cerpen dari Jepang itu dengan lukisan dari Rudi Setia Dharma. Lukisan Rudi itu cuma satu, tapi bekerja untuk seluruh cerpen Motojiro Kaji. Anda bisa dengar di, nanti di, apa, di kanal Youtube saya ada salah satu, Presentasi saya tentang Ludisia Dharma dan Motojiro Kaji Kazuo Ishiguro itu memanfaatkan lagu-lagu yang dia sukai, misalnya dari Bob Dylan, tadi Nina Simone, Emilio Harris, Ray Charles, Bruce Springsteen. Dia bilang lagu-lagu itu adalah sebuah pendekatan untuk ke arah pengembangan fiksi dunia yang luas macam itu macam lagu-lagu itu kan tidak mungkin dipakai untuk anda pakai sebagai pendekatan menulis karya ilmiah. Ini enaknya menulis karangan fiksi, bahwa Anda bisa memakai apapun untuk pendekatannya, yang sekolah lukisan bisa memanfaatkan tradisi lukisan itu untuk penulisan novel, penulisan cerpen, musik ya, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan tradisi penulisan saya kira itu ya, sisanya silahkan Anda baca sendiri, saya lupa ya sebagian sebagiannya, yang jelas pidatonya itu pernah terbit juga dalam kumpulan pidato Nobel, Nobel Sastra terbitan circa, terjemahan siapa, Nanda Akbar, kalau tidak salah tapi penyuntingnya keren ya, Tia Setiadi. Rasanya saya mengenal orang itu, dan mudah-mudahan Tia Setiadi juga mengenal saya. Oke, terima kasih.